Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa hebat untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar bahagia dari Leslar tentunya Bagi yang sudah mensupport channel ini selalu mudah-mudahan kalian sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Amin Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tepat di tanggal 22 nih, persahabat ya Kita semuanya merayakan hari ibu sedunia Masya Allah Mudah-mudahan Lesla love Lovers dimanapun Anda berada Kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Dan mudah-mudahan persahabat ya Kita semuanya selalu dilancarkan Selalu diberikan Kebahagiaan terus untuk segala urusan kita Amin Kemudian juga persahabat kita lihat nih Belum bisa mokon banget ya dengan palsingannya Papa B Semalam Mengunggah foto saat menggendong Anak dan istri Serta menenteng dua tas nih persahabat ya Dan ada satu tas lagi Persahabat ditenteng jadi tiga tas ya Masya Allah Ini salah satu sindiran keras banget ya Untuk para netizen Haters yang selalu menggiring opini Yang selalu menyebar fitnah dan kita lihat di kolom komentar, memang banyak dibanjiri komentar-komentar, tentunya diantaranya dari para sahabat terdekat. Ada komentar dari Kak Nova nih, para sahabat ya, ini dari kakaknya Rizky Bilar. Kak Nova mengatakan, memberikan tanggapan, Hahaha, yang kasihan itu orang yang hidupnya dipenuhi dengan kebencian. Kiri dengan kebahagiaan orang lain dan mempermasalahkan hal-hal yang gak penting. Itu poin juga nih, para sahabat ya, untuk para neti. Ada juga tanggapan dari Marwah FC, "Genong sampai Mekah, namanya kuatkan, aduh ini cute banget ya, dia aja kelakon gesrek dari adminnya Marwah FC." Kita lihat juga, para sahabat ya, selanjutnya di sini kita lihat ada tanggapan dan komentar dari Teoku Wisnu situ mengatakan, satu lagi tambah koper, bisa yuk katanya tuh ya Ini juga bikin ngakak banget dan langsung dijawab dong oleh Papa Bi Papa Bi mengatakan, di dimana lagi, masa di kediponi katanya tuh ya Ada aja kelakuan gasrek dari tiuku Wisnu dengan Rizky Villa ini Masya Allah banget Ada juga persahabatnya tanggapan lain diberikan Kita lihat persahabat dari akun Instagram Hussein Nasino Wow bang Hussein juga ikut menanggapi nih persahabat ya. Seharusnya aku juga digendong biar kayak Superman. Waduh, masya Allah banget ya banyak sekali akun-akun centang biru yang tentunya berkomentar di postingannya Rizky Bilar. Ada bang Dery juga, aduh bikin ngakak banget ya pokoknya. Kelakuan gasrek dari Papa Bim selalu membuat kita bahagia. Kemudian juga persahabat ya kita lihat juga nih ada cidukan. Kata Kabibosi ini BTS sebelum foto persahabat ya. Namun dibikin salvok tangannya baby yang gak bisa diem Emang lucu dan sangat menggemaskan sekali ya bang Fatih Masya Allah Semoga selalu menjadi kebanggaan Menjadi penyemangat pastinya untuk kedua orang tuanya Amin Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar di postingan ini persahabat Dari akun Tuminah lah mengatakan Mungkin abang mau bilang ke uncle nya Tutup uncle kameranya Katanya itu Aduh udah ngerti banget dia ya. Ada juga persahabatnya kabar selanjutnya Kita dapatkan, Masya Allah, ini kabar bahagia juga Bunda Lesti, Papa B dan Baby L. Itu dikabarkan hari ini akan balik ke Jakarta Doakan ya mudah-mudahan selama sampai tujuan Bismillah, habis dari Bali insyaallah, Allah, persahabat Mereka akan berangkat umroh Doakan saja niat baik dari mereka Dan mudah-mudahan semuanya lancar Kemudian juga persahabat ya, Kita lihat di sini ada postingan sebuah kalimat dari aku, Novi15. Ini mengenai para pembenci, nih, para sahabat, ya. Kalimat panjang diunggah di postingan ini. Perhatikan. Salah mulu. Konten kapal yang bercanda aja, jadi bahan. Ini ada yang rame, beli villa. Lu katain katanya paling juga konten. Tinggal aminin aja kenapa sih. Kalau bener ya, alhamdulillah. Istrinya yang seneng karena dibeliin. Kalau bercanda, mereka-mereka ini ya semoga kebeli beneran Salah mulu, heran Curiga itu hati panas mulu Jangan-jangan dari bahan tanah sengketa Apapun intinya, jika dikabarkan mereka beli ini, beli itu, bangun ini, bangun itu cukup Bilang Masya Allah Dan doakan saja Jangan up yang berlebihan Meri banget, jadikan kemarin-kemarin itu sebagai pembelajaran Suami dikatain umpang, padahal kita ini nggak tahu sebenarnya atau kebenarannya. Giliran diberi bukti, BPKB, dan yang lainnya. Lu bilang pamer, dan Lesti pun nggak sampai segitunya membeberkan kepemilikannya. Ucap ente, padahal Lesti pun juga nggak mau suaminya dihujat mulu. Suaminya tujuannya nyenengin istrinya. Eh, malah dihujat, habis-habisan, padahal kita tidak tahu yang benar-benar terjadi. Pada intinya para sahabat ya, para pembenci itu ada dan tentunya bagaimana kita menyikapinya. Doakan saja mudah-mudahan Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, amin Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, salah satunya dari akun Happy Anas antin mengatakan Harap maklumin tugas setan memang membuat kekisruhan, kekacauan, fitnah, menghujat, menghibah, dan lain-lain yang negatif-negatif lah Cara meladeni atau menjauh orang bodoh cukup yang saja titik tuh berselalu dia ya. ditegaskan kembali, sama-sama kita tentunya menjadi fans yang baik, tetap menjadi garda terdepan dari Leslar. Semoga idola kesayangan dan kita semuanya selalu sehat dan selalu bahagia, dan selalu diberikan kemudahan apapun yang kita niatkan. Amin.